Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara sekalian kali ini kita akan berbicara seputar Siapakah sebenarnya orang kafir? Di kita saat ini bahasa kafir itu sudah menjadi tidak asing lagi Tetapi yang menjadi sayangnya bahasa kafir itu ditujukan kepada orang yang di luar agama Islam Atau non muslim sehingga bahasa halusnya sering disebut dengan non-Muslim. Yang dalam agama Islam, katanya itu adalah kafir, maka untuk memperhalusnya dengan kata-kata non-Muslim di luar Islam. Nah, ada di antaranya orang yang menolak itu: "Udah kafir, maka kafir aja," katanya. Di Al-Quran, kafir ya, udah kafir aja, nggak usah dihalus-halusin jadi non-Muslim segala macam, katanya. Nah, di sini saya eh, bukan persoalan keberatan atau tidaknya dengan yang di luar Islam itu disebut kafir tidak sama sekali karena kebanyakan sekarang menurut pandangan umat Islam bahwasanya yang disebut orang kafir itu yang di luar agama Islam mereka kafir katanya nah ini yang ingin saya tekankan di sini karena nanti kekhawatiran saya Apabila kita mindset kita bahwasanya orang kafir itu adalah orang di luar yang beragama Islam, kita nanti akan kepedean yang masuk surga itu kita misalkan. Sehingga tatkala ada ancaman-ancaman di Quran itu kafir, kafar, kufar dan sebagainya, itu dalam pandangannya adalah oh mereka yang bukan agama Islam. Seolah-olah bukan ke kita ayat itu. Nah itu, di situ titik tekannya. Justru saya di sini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya di agama Muslim, bahwasanya kafir itu bukan hanya, bukan hanya perlu digarisbawahi, bukan hanya mereka yang di luar agama Islam, tapi bisa jadi itu kita saudara sekalian, bisa jadi itu diantaranya adalah kita yang kafir tersebut. Nah di sini saya akan uh, membacakan beberapa ayat di dalam Al-Quran yang itu kata kafir dan siapa di situ kafir di dalam Al-Qur'an tersebut? Nah, diantaranya jangan-jangan kita termasuk yang itu. Nah, di sini yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qulnalil malaikatisjudu juduli adama fa illa iblis abawastakbar wa'kana kana minal kafirin. Ketika Allah berkata kepada malaikat Wahai malaikat sujudlah kamu kepada Adam Maka malaikat semua bersujud Illa iblis Kecuali satu iblis Aba was takbar Iblis itu menolak dan juga takabur atau sombong Nah kemudian berikutnya Wakana minal kafirin Nah maka iblis itu tergolong kepada kafir nah di sini makhluk Allah pertama yang disebut kafir oleh Allah sendiri adalah iblis di sini di sini bukan persoalan iman tidak iman kan iblis itu adalah yang percaya yakin kepada Allah karena dia menolak karena dia membangkang maka dia disebut kafir nah begitu juga dengan kita tentunya kalau kita menolak atau membangkang terhadap perintah Allah ya eh, kita juga bisa disebut kafir Hati-hati jangan selalu tertuju kepada yang di luar agama Islam bisa jadi kita juga termasuk kepada istilah itu. Itu yang pertama dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34. Kemudian Saudara sekalian, yang kedua di dalam surat An-Nisa. Nah, di sini kita bacakan ayatnya, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna nasabil buhli bil ma fadli wa'atadana lil kafirina azabam muhina. Nah di sini berbicara kepada orang yang bakhil Di sini ada kata-kata yamholu -kata, orang-orang bahil. Nah kata Allah di sini bagi orang-orang yang pelit bahil itu dengan menyembunyikan karunia dari Allah maka kata Allah wa'atadana lil kafirina azabam muhina. Jadi ini tergolong kepada orang kafir yang nanti akan diadab yang sangat menghinakan bagi dirinya. Nah, kalau kita pelit termasuk kepada kafir saudara sekalian. Tuh di sini jelas kalau di ayat ini kafir di sini adalah tertuju kepada orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Nah, gitu itu yang kedua. Kemudian saya tiga ayat saja yang terakhir di surat At-Tahrim. Ya ayuhaladina amanu tubu ilallahitaubatan nasuhah asharobukum ayukafiro angkum sayyatikum kata Allah di sini Ya ayuhaladina amanu wahai orang-orang yang beriman tubu ilallahitaubatan nasuhah bertobatlah kalian dengan tobat yang sebenarnya asharobukum mudah-mudahan Allah ayukafiro angkum semoga Allah menutupi kesalahan-kesalahan kalian. Nah, ini sesuai dengan yang ada di kamus bahwasanya kafir menutupi gitu ya. Nah, jadi kafir di sini justru pengharapan kepada orang-orang yang beriman mudah-mudahan atau semoga Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Nah, tiga contoh itu menjelaskan bahwasanya yang namanya kafir itu bukan hanya non muslim Saudara-saudara sekalian, tapi bisa jadi itu adalah di perilaku kita. Oleh karenanya kita jangan selalu bahwa kafir itu orang yang tidak beragama Islam. Itu betul. Bagi orang yang tidak beragama Islam menolak Islam, menolak kebenaran itu termasuk kafir. Tapi kita jangan hanya mengasumsikan bahwasanya kafir itu mereka. Nanti kita terlalu kepedean. Bisa jadi kita tatkala diancam kafir dalam Al-Qur'an, kita nunjuk ke sana, bukan ke sini. Bisa jadi kita juga tergolong kepada kafir. Nah, di sini titik tekannya. Saya bukan keberatan bahwasanya orang non muslim disebut kafir tapi justru saya ingin menekankan lagi kepada kita semua bahwasanya kafir itu bukan hanya mereka tapi termasuk kita juga mungkin jika tergolong kepada hal-hal yang ada di Alquran tadi beberapa contoh tadi diantaranya adalah pelit atau kikir atau bahil kemudian juga menolak dan membangkang itu juga tergolong kepada kafir demikian wallahu alam bis terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh